5. Sinyal pria ingin menjadikan Anda sebagai istrinya. Hubungan cinta yang telah dibangun berdasarkan kepercayaan, kejujuran, dan rasa cinta mendalam tidak jarang bermuara pada pernikahan. Namun, setiap pria tentunya mempunyai kriteria tersendiri hingga ingin menjadikan pujaan hati sebagai istri. Tak dapat dipungkiri, cara seorang pria dan perempuan untuk mengungkapkan cinta terkesan berbeda. Kendati demikian. Tanda-tanda di bawah ini merupakan kode keras darinya mengajak Anda menikah Lantas Apa saja tanda tersebut Yang ke satu memberi kejelasan Pria yang sungguh-sungguh ingin menjadikan Anda istri tentu tidak akan menggantungkan Anda Mereka akan mengutarakan soal kejelasan hubungan cinta kalian berdua Tak ada ragu darinya Ketika semua telah tepat waktu Ia akan mengatakan segalanya Yang kedua cara bicara berbeda Tanda lainnya adalah tak ada lagi aku dan kamu tetapi kita Saat pria telah merencanakan sesuatu yang besar untuk masa depan ia akan melibatkan Anda dalam hidupnya Pandangan Anda menjadi hal penting baginya Yang ketiga bertemu keluarganya Ketika pria telah mengajak Anda untuk bertemu keluarganya Ada sinyal serius darinya Ia akan mengenalkan Anda kepada keluarganya dan mengungkapkan beragam hal terkait keadaan rumahnya yang keempat, hal penting bagi Anda penting pula baginya. Pria akan mengesampingkan egonya dan memikirkan Anda ketika ia telah serius. Beragam hal yang penting bagi Anda juga penting baginya. Meski kalian berbeda dan memiliki kepentingan masing-masing, ia berusaha mencari jalan tengah. Yang kelima dan yang terakhir, melindungi Anda. Pria akan melindungi Anda sebisa mungkin dan memastikan Anda aman berada di sekitar pria lain. Hal ini bukan tanpa alasan. Tetapi, lebih kepada ia ingin memastikan Anda tidak dalam bahaya dan selalu siaga ketika Anda membutuhkannya. Ya, itulah lima sinyal pria ingin menjadikan Anda sebagai istrinya. Semoga secepatnya kalian menikah.